Eh, tolong kerjasamanya nikah terkait masalah agak selama telah menikah sampai eh, berada orang yang <coughs> cukup di baik warga burung maupun di luar kisah. Ranu Gelebek merupakan salah satu potensi perikanan tangkap perairan umum yang ada di Kecamatan Rando Agung. Nah, jenis-jenis ikan yang bisa kita tangkap di danau ini adalah ikan nila, ikan lele, ikan gurami, dan belut yang merupakan ikan komoditi air tawar yang dapat dikonsumsi, ekonomis lagi. Sayangnya, kita masih belum punya data tentang produksi ikan hasil tangkapan nelayan di perairan danau ini ya. untuk terus meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat desa Sarana Wurung ya salah satunya dengan cara menebar bibit ikan seperti yang dilakukan oleh Pemdes Ranu Wurung hari ini. Ya, Pemerintah Desa Ranu Wurung Kecamatan Andagung Kabupaten Lumajang melaksanakan tebar benih ikan nila sebanyak 55.000 ekor di Ranu Gelabak Selasa 14 Juni 2022. Sebar benih ikan tersebut merupakan kegiatan Pembes Ranu Wurung yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2022 dalam program Ketahanan Pangan. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lumajang, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, dan Forum Komunikasi Kecamatan Ranuwagung. muka bantuan bantuan bibit nikah bisa bermanfaat kan kuih dengan keluarga mungkin cuma nikah, memotor Tugan <tuk> uh, mungkin bisa uh, ditambahin dan Oh, apa dilepas ya? Lepas ya ya, ya. ya, ya. ya. salah nah. satu ya. ya ramadhan rohim. terima tuh Agar program ini bisa berhasil, tentunya masyarakat harus turut serta menjaga dan melindungi ekosistem Rano Gelabak agar tetap lestari. PMD sendiri sudah keluarkan peraturan desa agar masyarakatnya ikut berpartisipasi menjaga kelestarian Rano. Seperti mengatur waktu menangkap ikan dan melarang penggunaan racun maupun menggunakan jala atau jaringnya yang membuat ikan yang belum layak diproduksi atau masih kecil-kecil ikut tertangkap. Jika masyarakat ikut berpartisipasi aktif, maka tiga bulan ke depan sudah bisa dipanen. Jadi ikan di ranu gelabak akan betul-betul terasa manfaatnya. Insya Allah nanti tiga bulan ke depan bersama dengan Taihi, Pak DPE, Pak Pesajip. Kami kepingin ada semacam event bulanan atau event kabupaten. Kami kepingin nanti, makhluk burung ini dihadiri oleh Bapak Bupati atau kedua untuk menyaksikan hasil dari program pertahanan pangan ini. Insya Allah, beliau beliau bersiap hadir. Okay. Terima kasih, monggo dijaga bersama kami. depan desa rungulong harus lebih inovatif lagi selain untuk ketahanan pangan potensi rungulabak juga dapat dikembangkan menjadi salah satu potensi wisata alam dan budaya yang cukup bagus oke sobat irseh sekian dulu ya informasinya salam